bulan yang konon bulan ditelan raksasa hingga petua orang tua saat terjadi peristiwa ini tidak keluar rumah dan apabila keluar rumah menutup kepalanya dengan wajan atau kuali agar tetap cantik dan tidak ubanan menua sebelum usianya. Mari kita saksikan bersama. Lima, empat, tiga, dua, satu. Amen. Mm -hmm.